halo teman-teman Wow kembali lagi di channel ini teman-teman Wow itu apa teman-teman Wow lihat teman-teman Wow ada mobil teman-teman kotor sekali ya Wow kita ambil aja ya teman-teman menggunakan ini Wow ini mobil balap teman-teman Wow uh, ada lagi teman-teman Wow Kita ambil lagi teman-teman Wow Ini lagi mobil terselimuti oleh lumpur teman-teman Wow Lihat teman-teman Ada lagi teman-teman Wow Ada lagi teman-teman Wow, banyak sekali teman-teman. Wow. Ada Gani teman-teman. Gani teman-teman. Wow. Wow, ada si Tayu teman-teman. Wah. Wow. Masukin. Masukin, masukin. Wow. Si kuning teman-teman. Wow, mobil truk teman-teman Wow, truk banget ya teman-teman Wow Masukin teman-teman nah. Kita bawa ya teman-teman Kita akan cuci teman-teman Wow Kita menemukan air teman-teman Mari kita cuci teman-teman kita cuci menggunakan air ini teman-teman Wow Mau mulai yang mana dulu teman-teman Ini dulu Oke kalau mau teman-teman ini dulu Langsung saja kita bersihkan teman-teman Wow Airnya setelah kita berubah warna teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Wow Kita ambil yang ini lagi teman-teman Wow Kotor terbangan teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Wow Dapat dua teman-teman Kita jejarin sini teman-teman Wow Kita ambil yang besar-besar lagi teman-teman Wow Wow Ini sangat Kotor sekali teman-teman Wow Wow uh. Lihat teman-teman Wow kotor banget teman-teman Wow Wow Sudah bersih teman-teman Kita taruh sini teman-teman Wow kita ambil lagi yang Ini teman-teman Wow uh. Wow Si Gani teman-teman Wow Dia terlihat lebih ganteng Teman-teman Wow Nah, kita taruh di sini, teman-teman. Wow, sudah dapat tempat, ya, teman-teman. Kita mulai lagi. Wow, wow, mobil pick up, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman. Wow, wow, wow, sudah bersih, teman-teman. Sebelah ganti, teman-teman. Wow, kita ambil yang ini ya teman-teman. Nah, kita percepat teman-teman. Wow, wow, warna ungu teman-teman. Nah, kita sebelah pickup. Oh, wow, kita ambil dua teman-teman. Sekaligus kita cuci dua sekaligus teman-teman. Wow, wow, oh, wow, warna merah dulu teman-teman dan ada warna kuning teman-teman wow taruh sini teman-teman wow terakhir teman-teman wow ini apa teman-teman wow kotor banget teman-teman wow kita langsung eksekusi saja teman-teman wow sudah selesai teman-teman dan sudah habis teman-teman Wow kita mendapatkan banyak mainan teman-teman Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 teman-teman Kita mendapatkan 9 mainan Yang telah dicuci teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu dari video si keren boy teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini Dan like tentunya teman-teman Dan share jika Ini Menghibur kalian ya teman-teman <tell> Terima kasih teman-teman telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh